pakat ini mari kita berdoa Agar diberi kelancaran Keselamatan selama prosesnya Sampai kita pulang lebih ke rumah Dengan keadaan sehat walafiat Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dipersilakan selesai. Bismillah selesai Bismillah Eh dua ya Yuk Yo. Yuk Yo. enggak ngasih tau ke yang baru-baru Ron enggak ngasih tau ke yang baru-baru nih wait, wait, wait, wait. bentar aman ya Fish? ini rada curam uh. Rel. prof ya Tunggu aja Nanggung, Pak. deh. Wah, tahu besar. Jauh Halo kalau halo halo. Eh. Dah. Ya, kena ta kena pohon <laughs> kuy yuk eh. wah kita lihat sambil ngaret ay ay dah 啊 habis ayo rem lagi rem habis yang lain kan belum? kelihatan. Oke, baru siap? Karpa nyangkut <tik> <klihat> <tik> Oke. Sudah. Wah ngeralnya parah Tapi lu. Ke bawah aja lah. Lupa nggak di Sip Wah, oh, ganti ya ah. те на кар Kok gelap eh. Salah Google. <coughs> Undan. kau tungguin, ay, yuk, ya itu, ya lah, stop, stop. Wah, nomor kesini baru tahu. Terima kasih What? Stop, stop! Stop, stop, stop! Gimana perasaannya? <laughs> banget tangan Oh kelilingan. Really Ah. Ah. bisa. Mantap. Eh. Eh, bisa Udah lemes <laughs> banget. Bro, tahu itu, bayu. wow, kenapa, Kak?